Wajib, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Sangka Seni MPS Bulu-Bulu Akan membawakan sebuah hari kreasi Yang berjudul Akta di bawah pimpinan Ibu Ida Muslihat Mamita S pembina Andi Akhirul Hikmawan S P I, koreografer Ardi S P I, dengan Rahma Sarita Nurfaila, pemainnya Alim Adriansyah, dan nah, dalam tadi ini menggambarkan kehidupan seorang petani pagi yang dilakukan mulai dari memotong batang pagi dikumpulkan kemudian budek dan batang dipisahkan menggunakan alat tradisional yang disebut basah. pada alur cerita dalam hari bahasa ini yang memperlihatkan kerjasama yang agung rukun serta saling tolong menolong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kerukunan tersebut selalu terjadi ketika musim panen waktu kita semua akan tampil dalam bentuk tarian yang berjudul tari Akta basah. Kami dari sana sini NTS 20 akan menampilkan tari Akta basah. Selamat menyaksikan.